Apakah USDCAD akan bergerak ke area kritis? Secara umum, bias harian pergerakan USDCAD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan USD CAD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.26034 sampai 1.25712, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USD CAD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.27298. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.25712 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.25191. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212